Untuk Agar sedang terlalu dekat ya Jangan terlalu dekat Mohon diberi tempat Buat di Mas Buat adik-adik jangan terlalu dekat ya, jangan terlalu dekat kepada panitia. Mohon dijaga penontonnya jangan terlalu dekat. Ah, boleh -ah. bolak balik baik Buat tas duduk. Boko kaget penonton, awas penonton Ayo penonton awas Jangan dapet ya uh, Sambil sawer juga gak bapak 2.000, 5.000 silahkan ya Kasian uh, uh. Kita memberi pertunjukan Supaya Agar bisa memberi 1.000 atau 2.000 rupiah Buang uh, rejennya juga bapak 5.000 boleh Yo siap Awas awas, awas, sadar jangan meniru adegan ini ya. hanya dilakukan oleh profesional. untuk adik-adik di jangan menirukan adegan ini. Wah, yes. yes. Saver. Wow. Uh. Uh. Ayo, aja di aja di jokot. Aja di jokot. Di, jokot, di mana Keta. Nah, saweri, eh kau di, di jokot itu penonton. Panitia itu saweran buat tim kungfu ya. Uh -uh. Dan buat penonton. Uh -uh. Barangkali majikan sawer kawas. Yang gotim kufu malah kalitan wake. disawiri ini kecepat-kece ini waduh kau kardus aja di tenang-tengokor Bapak Hajar, nah. Hajar, Hajar, Hajar tua